Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 makin gak sabar banget menantikan suara emas Bunda Lesti yang akan berkolaborasi bersama Asila, Masya Allah mudah-mudahan semuanya lancar semuanya sukses, amin ya robbal alamin kemudian persahabat kita juga mendapatkan asupan vitamin bahagia lewat channel youtube Lesar Entertainment yang sudah menyuguhkan vlog terbaru ini kebahagiaan untuk warga Konoha juga saat Papa Bilar Bunda Lesti ini makan bareng dengan calon besan ya Ada keluarga margin. Mereka ternyata ini flashback Menceritakan kisah cinta Ini persahabat ya Masya Allah Apalagi Papa Bilar ya Yang antusias menceritakan Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk dua keluarga besar Dan semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik Momen ini diunggah kembali oleh akun Rahma 08816 kita lihat juga persahabat di kalimat caption Y panjang yang dituliskan Cie lagi flashback nyeritain perjalanan cinta kalian Kayak Lesla Lovers aja suka flashback sama pertemuan kalian Yang begitu ajaib yang bisa menghipnotis banyak orang Hingga banyak yang cinta sama kalian Karena saking sayangnya sama kalian Love you deh buat kalian Sampai sekarang gak pernah tergantikan Sama couple lain Masya Allah banget ya Yuk yang belum mampir Silahkan mampir ke channel youtube Leslar Entertainment Kita gas ke persahabat ya mudah mudahan semakin banyak dukungan Dan support yang diberikan Untuk karya-karya terbaik Dari Leslar Entertainment dan pastinya persahabat ya di vlog terbaru Leslar Entertainment ini warga Konoha Salfok dengan kekiutan BBL L dan Baby Guzel Perhatikan deh persahabat ya Baby L ini genit banget kepada Baby Guzel Aduh allah banget ya. apalagi kita mendengar ocehan ya yang membuat kita semakin bangga dan kagum banget ya kepada Abang L Ternyata memang benar-benar nih persahabat ya Seperti papahnya abang L <laughs> Ini sikit banget ya Ganjen dan genit banget tuh Abang Fatih Megang-megang baby Godzilla Masya Allah Pokoknya ini kebahagiaan yang kita rasakan dan dapatkan Di vlog Leslar Entertainment Momen ini pun diunggah kembali ya Oleh akun Rosa Anuskal Les24lar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Kayak siapalah Buah jatuh gak bakal jauh dari pohonnya Papa biar Rizky Bilar Tuh persahabat ya Yuk yang belum mampir Kita wajib dukung ya Mudah-mudahan bisa masuk di jajaran trending Karena vlog ini yang paling ditunggu juga oleh warga Konoha Melihat kekiutan dari Baby L dan Baby Gozel Dan kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari aku Nida Jenong 94 mengatakan suka banget sama El kalau udah ngoceh masya Allah tuh banyak yang sayang banyak yang suka kepada abang Fatih ya luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya sampai tangan Bibi Guzel aja dicium tuh oleh baby El aduh eh, abang El sekarang ya udah benar bener bisa merayu cewek masya Allah banget gemes dan sangat Lucu banget ya Abang Fatih, luar biasa Bapak Bilar aja persahabat ya Yang melihat dan memperhatikan Sampai ekspresinya seperti ini nih Wow <tuh> mendadak bengong tuh persahabat ya Melihat kekiutan Abang Fatih bersama Baby Kunzel Luar biasa Kemudian persahabat ya kita lihat juga di unggahan terbarunya Om Kevin Setengah jam yang lalu ini baru saja memposting foto bareng ayah kejora. Masya Allah banget ya dan kita lihat juga ada sebuah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktunya santai kata Om Kevin luar biasa juga nih keluarga besar Lesti semoga selalu sehat dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kemudian persahabat kita simak juga diunggian Bunda Lesti satu jam yang lalu di igas pribadinya ini lagi mempromosikan sinetron terbaru di Antv. Aku titipkan cinta, persahabat yang sudah tayang mulai hari ini jam 5 sore tadi Yang dibintangi oleh Citra Kirana dan Reski Aditya Wow, masih menunggu banget ya, mudah-mudahan bunda lesi juga Ada sinetron terbaru di TV, persahabat ya Mudah-mudahan saja idola kesenggan kita selalu memberikan kejutan Yang akan selalu membuat kita pastinya bangga dan selalu bahagia